Yo yo ngarit iki. Bobo dadi babu sapi Wedina bakul sapi, yang yo sapi entuk putus asap terus ngarit <tis> ngarit Aku ketep hari hari ya, kayak pikir penting lah, nanti kemarin-pikirin ini darah-darahnya dren tak harus si aneh, apa-apa ya sedikit-sedikit, apa yang telatnya ini sedikit-sedikit, lama-lama bukit dibukin maksudnya, ngono oh ya, ini duduk-dulan, ini, ini ceglubrut, ngarit terus sampai ke terlaten kita ini semestol mayat, ini sapi melang melung melang melung, hijau tak Eh, eneng masa muda pacaran oh. Selasa, Muhammad. Wow. biasanya PT perbantukan. Oh mah barislah nafimu marutan makin naik paner. Gue nya dan dunia apa ni lho masak ngeping ndeduga kira kowe iki wae Slemo karuan terus terus terus ono ngelmu kok ora totoh Wah terak. mati rono aku <tuk> barang berharga iki. Wah, nak juga mau, perjuangan, Mas. Jamane Simbah. aku aku, Mas harus ngonok kuih kayak angel, kayak opo sembarang, bisa angel, haaah, cintana akal anggel susah ini mas, gue opo opo-opo, anggel gue bujo ya, ini gampang, gue rabi waktu jam 5, bisa lutu-lutu, mau ini berenggara-enggara lho, ngaret sampai melang-melung, ayar-ngaret ini rabi apa? si jemah lupa, tak sehingga dia, dia kayak ceritanya haaah, haaah, sehingga dia Woi, pee, aku, aku be, aku ke bingung, aku ki, bingung, bingung, kok ki, yo, bingung, aku mas, <laughs> mas goreng, masalah nopo, nopo, prakorong, donyos e, cinta ki, mau, wes tenan astana masalah cinta, macem, macem, goblok blok, woi, tenan, ku, blok, cinta lagi. senior, woi, mas, senior, woi, mas, senior, senior, nah, senior. Nah, gue, bingungnya nah, wah kancan ini perhatian gae, mas tambahnya mending gae ya bocah iya wah mah kelar ayu kancan ini e iya mas iyo genah yahut wow Yahudi pal panas nih harus membingungkan tetap anak ini aku skapion aku ini ini seni jeneng Manungso tak ada nano ya tak ada nano ojo seneng gawe gelo salah si jening ngatino merkoh kabe kujak bakal lagi Bali nunggu karma gitu. Karma, ya, tetap enang -karma enang. Ini, iso to yang karma neng dadi ngene. Mak iso-iso ki digawe lega kabeh. Lah terus, yoi ibarat sandal ki yo duwe sandal Gedolan gitu. yo duwe sandal Genyini. Nomu lho. Berarti anggut kabeh iki. Iya. Masok kuwi lho. Lah sak gak duwe kan dibangsat bangsat wong wedok. Iya. Lah sak iyo, piye to? Wong lengenang kanca cetingan telu ngono wae dianggep pak boy, yo to? Iya. Nah, wong wedok ya. Mang wedok konsol cetengan konsol apa-apa pirang-pirang langanane, wah melimpah rupa. Ngomongnya apa? Gurkonsol. Lama lah nih konsol kriso dolan bareng nu, konsol kriso mencintai. Iya lah, iyo iya nah? Iyo iya <laughs> Sekarang gue tunggu-nunggu nu, nih gue penting nak, nak masalah cintai is nambawan. Jika dia memang benar padaku maka benarilah dia. Paham rah? Ya, ya. Ya masuk ilu nah, aku ya, aku, aku paham gak semua aku mas. Terus aku, biaya, biaya, kafe, kono mas. Yoho, coba, kono coba angguk kafe, tidak semua wanita, koyo ngono, <tuk> hanya satu dua wanita yang berkelakuan seperti itu. Neng, jawa kono, yuk, ih, saya oke ya, mau ngehitok sing, ati ngekizen. Ngekwe semenggaro wong lenang, ki, apa pun akan dia lakukan, kono, loh. Tadi, ki, oh, coba ngekwe. Nah, terus, oh, ya, coba pernah, mana, ngekwe itu, ih, sekolah fisik, oh, pemenahnya, ayo.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 Lho. Paham lho, mas? Hiu, mas. Ayo digoleki. orang, yang pacarmu yang Mbok ayu. Kisah kisah bisa. Semua masalah kecantikan bisa dibuat. Pertama, kecantikan hati loh Kecantikan hati Jadi jangan suka memandangkan body ataupun fisik dari seorang. Wanita, wanita, ki harta tata wanita ki memang kan di sini. Bosan yang tuh nyuruh, waduh si baru baru lahir, Ba bareng parah, ngelembung itu bisa cancel nang ngelembung. Akhir-akhir ngelembung, akhir-akhir ngelembung bisa dipijit. Ngelembung ini tuh jadi ruwet, ruwet nangin ikan. Masih, masih terus dengar itu. Bos, kau ngelamun lah. Aku ngelamun Aku poin aja ngule. Mau ngomong, selamat hari pun ada yang gabung. Ini kayak dua, dua tradiyan mau ini juga ngelakuin. Lalu mulai buku mah, nggak? Apa nama Ayo si Oke, <tuk> oh, si. oke, Ada tadi loh geng